titik titik balik lagi bersama untuk spin hari ini kita akan review game ke tombol in kakek tokah seluruh kita bawa modal receh saja 35.000 semoga kita dikasih profit yang mantap mantap ya seluruh ya kita coba main di bed berapa enak ya, ya bet 800 800 cukup player dan ya. guncang kita coba manual dulu 20 kali ya seluruh ya yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs tergator tersolid Santoro Jaga punya heret di sini WD berapa pun pasti dibayar lunas bosku jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya bosku untuk linknya saya taruh di pin komen ya bosku jadi buat kalian semua yang mau coba cocol seseru -co -co -co manis di RTP 8000 bisa langsung gaskan aja karena cuma di sini slut rtp gamenya itu left loh. tau kan rtp game rtp game e itu red untuk player jadi kalau di situs situs lain itu cuma tempelan-tempelan saja kalau di sini tuh left per detik permenit rtp nya naik turun sesuai dengan rating gamenya sendiri Duh, aduh. jadi buat kalian semua langsung gaskan aja cocok cocol manja di rtp 8000 bosku Uh, tadi kita coba dimain di RTP 85% semoga kita dapat profit profit manis. ya loh, kita buktikan RTP di game ini emang gacor ya, slow ya. Jadi, buat kalian semua, ayo langsung gas ke RTP ke RTP 8000, ya, bosku. Hmm. eh kasih yang manis-manis kasih yang manis-manis satu kali lagi us. hai, turunin lagi satu, enggak. Anjir. Anjir anjir anjir anjir. Ayo kasih yang manis lagi. Kuning boleh pecahin dulu? Enggak mau, anjir. Aduh duh duh duh Ayo kasih yang manis. Ayo, masa sih Kita udah mengeluarkan pola-pola slot gacor hari ini ini, Ini ini ini, situ slot gacor hari ini tuh RTP 8000, bosku. Untuk pola-pola gacornya itu hanya ada tersedia di Otong Speed. Jadi buat kalian semua jangan ragu. Bermain di RTB 8.000. Ayo, Dor. Hujir nggak mau lagi. Nggak mau lagi kah? Ayo, ayo, ayo. Us oh, kasih tunjuk. selalu sudah mulai mentip saatnya kau kambek. Itu di terentah entah itu di petir. Boleh, boleh bebas bebaslah kasih yang manis manis us. merahnya dulu konekin dulu, uh merah lumayan pecah nih, biru boleh nusul us. aduh kalau biru pecah nusul nuselus terus atas hujus biasanya cincin, kali 100 konek loh, yuk pecahin lagi us, uh cincin konek hijaunya us hijaunya dua lagi turun dong, biru dulu kuning boleh ikut hijau, hijau turun dulu us hancur, kali 100 dan 525, uh, 100 lumayan lumayan cuan ya tv-nya berarti ya ada hanya lagi di luar bukan di dalam crisppin jadi pahami itu ya seluruhnya jadi kadang itu game itu nggak mau ngasih di dalam crisppin atau di luar prispin. kita coba quick 22 dua, 20 dua, dua aja cukupnya Aduh, lumayan kaget juga tadi kali 100 padahal petir dua kali biasanya tuh jarang konek kalau petirnya dua kayak gitu tapi berhubung kita mainnya di rdp8000 pasti pasti petir-petir merah konektor bosku jadi buat kalian semua jangan ragu bermain di rdp8000 pastinya ya bosku ayo kasih yang manis lagi ungunya konekin dulu ungunya konekin dulu hmm. cincin dong satu lagi boleh uruh hijau gelasnya konekin gelasnya konekin hijaunya ikut boleh dong hijaunya ikut hmm. kuning boleh biru boleh kuning boleh dulu, merah dulu. Ih, birunya dulu turunin. Anjir nggak mau tapi lumayan ya tampilnya lagi rame nih. Nih nih yang maksudnya RTP di luar kayak gini sih. Jadi buat kalian semua ya, Slur yang jika ingin mengetahui pola slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor online hari ini, slot gacor Zeus hari ini, slot gacor sih pola-pola slot gacor hari ini pola spin slot gacor hari ini info slot gacor hari ini bocoran slot gacor hari ini pola anti rumput pola anti boncok cuma di otong spin pastinya bosku. kita nikmati dulu sensa sensanya ya bosku. jadi buat kalian semua ya slot jangan ragu slot sama di sini pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola gacor hari ini pola gacor seusari hari ini pola gacor Olympus hari ini pola slot gacor Olympus hari ini pola gacor Olympus hari ini pola slot gacor Olympus hari ini eh pola spin Olympus hari ini pola spin, spin slot gacor hari ini spin slot. hari ini yuk kuningnya aku nakin dulu aduh malas kayak banjir kira petir lagi gitu loh kan mantap gitu loh petir-petir petir-petir gitu. tadi kita bawa modal 37.000 profit 2000 kali lebih cepat profit 200.000 persen berarti berapa kali modal itu cukup mantap kali sup Olympus di sini emang mantap Zeus di sini emang gacor bosku jadi buat kalian semua polos suit gacor hari ini hanya ada di Spin pastinya bosku dan untuk info info slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini info slot Zeus hari ini pola slot gacor Zeus hari ini info slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Zeus hari ini slot hari ini face slot gacor Odin hari ini pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini hanya ada di auto pastinya bosku to the game news loh kita coba cocah selesai manis lagi ayo kasih yang manis kasih yang gurih kasih yang mantap mantap aduh cincir ngomong anjir ayo kasih yang manis slot gacor hari ini us pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini pola slot seuser ini pola slot gacor Olympus hari ini aduh dulu ngelak slot unik pola dulu biru boleh Atas cincin kasih petri biru nih slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini bos slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olympus hari ini pola spin slot gacor hari ini pola spin Olympus hari ini pola spin gacor hari ini Ayus. kasih mantap-mantap dong karena ujus nah, ini cuma di otong spin sur kalian bisa tahu info surga gacor hari ini apa aja Oh, slot gacor hari ini apa aja jadi mantap pastinya jadi buat kalian semua ya sur jangan ragu untuk bantu like comment, subscribe nya karena dukungan dari kalian adalah yang terbaik intinya ya slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot hari ini hanya ada di Otomaspin jadi buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye